oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Triologi Wong kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat shortcut shortcut keyboard shortcut keyboard eh, apa fungsinya shortcut keyboard ini shortcut keyboard ini memudahkan kita dalam mengakses yang ada materk okay. pengen tahu caranya bagaimana membuat video sampai selesai? Oke, okay. lanjut langsung materk untuk uh, pembuatan shortcut ini atau game mapping. Ini nanti, jika kita sudah mengaturnya, otomatis di sini mungkin seperti yang sudah saya setting. Disini sudah muncul shortcut yang kita buat. Oke, langsung saja. Bagaimana caranya? kita masuk ke menu setting, kemudian pilih "gain me." Kemudian teman-teman tinggal diantara menu 2023 mana misalnya ini saya mau pakai kontrol c G. E. kemudian temen teman klik asyik ini. Nah, dia sudah masuk ke karen ke, nah, ke, -ke. Nah, ke ini nah, dan begitu seterusnya untuk yang lain nah, untuk pilihan kategori klik banyak. Nah, dulu yang, yang ini, Untuk pembuatan shortcut ini lebih kawannya akses jari kita dalam menggapai kita buat. Akan semudah mungkin, sedekat mungkin, agar hanya dengan lima jari tangan kiri kita bisa menggapainya. Jadi, lebih memudahkan kita untuk akses Oke, okay? oke, okay, misal teman-teman menemukan. shortcut menjadi ya, uh, shortcut yang kita bikin buat itu, itu, itu, itu, itu, itu sudah terpakai untuk menuuh yang lain jadi saya salahkan jikakan yang lain shortcut yang lain, short lain. oke okay? agar tidak keras dengan shortcut yang lain kalau tidak tidak belum di-dum-dum dipakai yang lain tidak mungkin setelah teman-teman membuat semua sudah menyimpannya dengan ngeklik Saya sarankan menyimpannya seperti ini Simpan. Silakan mengklik nama, melampirkan nama. nama. Klik checklist, so, oke okay. Kenapa saya sarankan disimpan di sini? Karena jika kita tidak menyimpan di sini dan langsung membuat checklist di jadi kita mengganti defaultnya master camp. Jadi saya sarankan atau saya rekomendasikan, mending di set, di agar kita suatu saat bisa manggil kembali. Misalnya kita butuh, kita panggil atau kalau enggak kita enggak bisa panggil. Bagaimana cara eh, Misalnya ganti komputer bagaimana agar kita nggak membuat shortcut shortcut lagi atau pengaturan pengaturan lain. -lain. Caranya teman-teman tinggal copy. Misalnya teman-teman sudah simpan folder saya ini sudah simpan. Teman-teman tinggal buka di sini terus klik kanan copy. Terserah teman, -teman mau copy ke folder mana silahkan buat uh, folder khusus untuk settingan jadi teman-teman suatu saat bisa uh, memakainya untuk uh, menerapkan kopi kembali ke menu ini dimasukkan ke dalam file instalan mastercam tapi yang di sini main dokumen, main lanser games, lima konfigurasi. Nah, teman-teman masuk ke sini. Kalau enggak, teman-teman bisa copy terus masuk ke menu ini, di paste di sini. Jika teman-teman enggak mau ribet nyari folder di mana, bisa pakai cara seperti ini. Jadi buka menu ini menu ini kemudian teman-teman kopi pasta bisa, oke? Okay. Saya rasa cukup untuk itu. Terus kita langsung praktek aja hasil hasil settingan kita. Di sini sudah high. sini sudah muncul berarti tinggal saya mencoba pake misalnya program D ctrl shift B. ini otomatis kita diarahkan untuk mengklik point yang akan dibikin untuk yang lain Kontrol H, kontrol H tadi saya untuk program Expert. Di sini kita diarahkan langsung ke Select Drive Surface. Jadi sangat mudah, sangat simple dan memakas waktu kita daripada kita harus mengklik-klik ini atau baking kondisi itu sangat mudah, dan saya sarankan yang di shortcut hanya menu-menu yang sering kita pakai. Kalau yang jarang, nanti lupa enggak hafal. Oke, okay? saya rasa cukup sekian untuk uh, tutorial pembuatan shortcut jenya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan juga share jika tutorial ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video tutorial, -tutorial ini